Walfir Sulan Mata ini sifat ngungseng, sifat banget senenge dur sifat banget senengnya mata ini. Buak pata ini tombol ilangi, pil ati, lawan sifat neri, Tadi kan gitu ya, hilangkan sifat tiga dengan terapi tiga. Walfir Sulmon kotei, walfir Sulwai, walfir al-istiad itu istihad, visheen istiha dalam berkoro Ya, tugu gang boleh, sobowong, bu Iku adi teo teu tenaan-tenaan an gulei vise eniatu, wal kona atu te kona aja ya kona ikua rido ikua rido kikis majiplan pekian. Kue na'a men dalam seneng tunyo paksa kona nak. na'a men dalam seneng pangkat pangkat pangsa kona a. Itu ni wal hirsu pil kona wal hasap tulan utai ngilangi sifat hasut trinki neng wong liyo, pinasi hati bo' ilangi kela niat baik neng ni wong liyo, iyo, jadi misalnya ke dewata hasat. Nah, anu nikmat ke kejerengki, lawanlah dengan cara punya niat baik. Misalnya kejerengki bezaet bersalat lah, Bersolatlah, ya allah, mungkin-mungkin zaitun sana jenengan sepuro, rezeki ini jenengan tambah. Dan setan singgudokku yang kasut kalah, sampai Islamimu malah dugaanu wong singguk hasu kasut. Karena kita manusia kadang sifat kasut tuh datang sendiri. Nah, sifat kasut datang sendiri, lawanlah dengan syariat. Jadi itu dugaanu wong singguk kasut, kasut. Enggak setan itu siap mangkel. Semua ini, taklah itu khasut itu malah Lama, Kalau setan itu ibadah Tapi menurut nah, setan itu berarti kawan dekat nah, nah, kawan dekat setan itu berarti auliaus ush setan ya. <tuh> Wawati kang aran khasut ku taman ni Zawali nikmatil huiri Nikmatil maksud itu angen angan Hilangi nikmati yang dihasuti Ilal khasut bendunya itu maring wong sing khasut. Kita tunggu misalnya kembali kalis, kue arap-arap laris aralis singlaris kue. Kita tunggu toko ni laris, kue arap-arap ikut laris singlaris kue. Ijin ya bu, arap-arap hilangin nikmati sing buah kasudi, dan nikmati kembali ke singha. Nak kue ketekdir watak ngono, mungkin ini uang kadang-kadang elek leluhud datang sendiri. Ilangi binasi kelawan nase, kue yaudah binasi hat aduah, ikut Ilah memaring berkorofi, kang itu tetap yang dalam aswalahut kebagusan. Buanah yulanya gak masa yang berkorofi, kang dalam alfasadut kekerusaan. Jadi wow ya misalnya kayak hasud atau bajaiet, malah tiap sholat buktu nggak nol jahat itu. Nganti sifat hasud i. Ya, misalnya kayak bodoh kia ini kiai ini kadang kan hasud. Si tok kiai ujagunnya menang, jagum. Kalah, sing kiai jagunnya menang diundang lengkap Kadipaten, dihormati, sing kue kalah malah dimaki-maki beb jagum. Jadi dengan yang mati mbak, jebul tetep kalah, kan wes kah kalah, nah untuk kue khasut sampai kiai sing jagune menang, malah dengan ya Allah, mungkin mungkin di segini halal tambah kes, kolom pun ngampai ngetan, nah ngono terus saya kan mangkel, diprovokasi khasut jebulnya malah di? tidak kaya menangnya dawei ko, maksudnya malik Bintinar, lawanlah sifat khasut dengan mendoakan orang yang kamu kasut, kasut apa yang nusun napa maksude menjen ulama disi ana to ati nganti ngene ya. Kawil hadis lan iku tetan ing dalam hati setono da kawula la ya sami ora kumpul fi cha abdin ing dalam jroning atine kawula apa wali manu iman wal hasad lan sifat hasud. Nek dheweke ati sing kuwi diiman berarti gak duwe hasud. Nek dhe hasud berarti gak duwe iman dur iki. Padahal kowe ya diiman kowe di jumlahnya Jumlahe mbah lagi doi rihatu juga nak doi iman, gak dihasut, nak dihasut, gak diiman, berarti uang hasut, gak iman, nak doi rihatu yang nganitor, gua tuh rasa siap tuh, kok, tuh biasa hasut tuh, ah, ayo, tapi tiyo, mesinai iman orang arah, hasut, nah hasut orang arah, iman, berarti sih dia hasut, orang iman, ayo, doi ri yang tapi maknanya uang pok orang, nunggu iman sembur, noh, pergi uang seng rumah. Asal mengani ngaji kang penjelunturung ben, oh, mengani sama coki tapto enggak cukup tetap butuh guru butuh sanam kalau apa mantap alamah bila sehin fase hulu setan jemarukmu ya, mo cotek to mo coki hati soke to terpah poh kabeuang di kafirno jelas di hati soke kalau orang zina itu kafir jelas di hati soke kalau orang maling itu kafir Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis sahih kamasau al-Albani musa uning ngene mrene. Di Albani cek Kurtubi, cek Samin. Hadise pancen ngono tenan, ora ana wong zina kecuali dekne berstatus kafir. Hadise lafate ngono tenan, tapi lafate apa ada jaminan maknanya demi? Iya. Zaman Nabi nang ya biasa ana wong dosa, akeh maling ketangkep zaman Nabi. Tapi yaudah tetap sholat, wayatana kahuna bin ahum antar mereka ya saling nikah. Anda kan benar kafir maka furriko bin ahum aweng ngajak hadis Tapi ngajak fakta sejarah. Agok bro kau jadi ajar no. Misalnya saya Zainab perabi b seri, nikah yang sohi, rumah noi. Zina perabi b nikah yang sohi misalnya zaman nabi. Ternyata Zainab zaiti tertangkap maling. Mbak nabi diketok tangannya. Tapi zaman itu Nabi juga tidak mengatakan nikahnya dibatalkan. Ada kan betul kafir, maka nikahnya dibatalkan. Karena tidak boleh orang kafir menikahi orang muslimah dan kalau dia kafir betul pasti furiko, binaguma. Nah karena itu gak terjadi zaman Nabi, nggak Nabi munir kafir, orang anti kafir keluar dari iman. Karena kalau saya ini betul betul keluar dari iman harus dipisah dari Sri tadi, mergorau oleh wong wedok muslimah dinikahi. Kafir Dane ulama-ulama Alisna bidalili annahum yatanakhun wa yatawarasun wa yusallun wa kadza wa tadi kafir tenan nak moro masjid Nabi meneng, hey, wong kafir jemaah moro masjid, wong kafir sih jamaah. Tapi zaman niku seperti itu. Faham nggih? Ya? Iku nunjukno nak Nabi muni kafir wong nyolongku niku kaya kelakuane wong ra iman. Wong zinoy itu koyok lakuan de wong radio iman, wong iman niku kung ngaram lo tapi orang tapi terus terus kah? ya mau misaliku ete kolo bujum tetap tetep turu, pas kekepen ge kopi di no, keke no kopi mo ge kebeus ke tiung, misalnya <laughs> nah, terus kue muni, wong es ke kurap pu cuku, mana de perilaku nih kurap perilaku, tapi neng hatimu kan tetep pu Nah, ini mulai dilepaskan Bapak Kinayat Tuhan Mulai mengajikan, kita harus menganggap Paham ya? Kalau di hadis ini, ini kan Iman itu tidak kumpul, tidak menghasilkan Berarti tidak menghasilkan Orang ada iman Tidak iman Nyatanya kue-kue kan kombinasi Iman oke, menghasilkan Oke okay. Paham ya? Mulai kok kue, kue statusnya ganda <laughs> Paham ya? Jadi jenis kelam ini dan iman ya oke, okay. orang kasutok iman ya oke, okay. kasutok, okay. maksiat oke, okay. drinking oke, okay. toma oke, okay. keduyan oke, okay. kemurungsung oke, okay. mau peway oke, seranok jendeng ya, okay. iman gak gue uranok jendeng, jendengnya apa iman kombinasi jendeng. <laughs> Amin. Doa hirahati sholayas tamiu fi abdin al imanu wal hasad. Ail iman utek iman fil godhari lan godhar. Muawiyah Muawiyah nate iku iku sapa kecuali wong nikmatku. Aku nyo nang iso, kecuali nyo nang wong seng hasut aku, sangal, di servis kau yo po angel, peke wes error apa, Gue ke sawo, error, fa ina wong kong kasa temen neng hasit, gepe lajur dihi, ora iso mo hasno neng hasit, opo ilaza kecuali ilangin neng matku, jadi ono wong kecing aku cari mawi ya, uang yu raseneng aku, lasal motifnya ga hasut, tak servis, wui swi seneng, tai nak motifnya hasut, ora iso. Itu tuh gampang rivalitas bupati gubernur. Misalnya rivalem jadi gubernur, setelah jadi gubernur wes sapian, gimana pak? Tak tawani jabatan strategis jadi sekda atau jadi apa? Wah tetap guru Kak bisa karena dia kasut, ing, pah no? Denny Sapuasionak kerungu kabar gue jadi gubernur tangkap KPK. Wow oh, gue semua ranto duit lah. Mergombusui, ja, tuh. Tapi nak misalnya musuhnya si Deddy Gubernur ngekaid dea samel ya, tapi wajaya seneng ngoro, kaya iso, cek gugunyel ngek jari mawi ya, aku ketemu sobo wajaya iso ngek kecuali ngadepi uang seng khaso, nek madku, mereka, mereka baru terpuaskan, seusia nek madku hi. hi, ya contoh gampang rivalitas Gubernur, tante presiden, tante sama, tante RTL, ya misalnya jahit tu gue rivalam, Deddy Gubernur, sing Deddy gue, terus jahit tu gue tawani Deddy segjak glim dor, oke dea samel ya puas dor gak puas, tainak kerumun kabel kita tangkap KPK, us oh, woneng pol, padahal ranto duit, malam <tuh> di <tuh> sini pinter-pinter, maksudnya ngomong-ngomong itu -ngomong ya bener tuh nengatikan dia tuh, ya cari ya, maaf ya, KPR wong uangiku, aku mampu nyenengno, uangiku kecuali uang sekhasut si